halo teman-teman lihat teman-teman di depan kita sudah berbaris ada mobil-mobil tayo teman-teman wow mantul ada tayo berwarna kuning seperti biasa nah, ada tayo berwarna merah dan kawan-kawannya teman-teman mantul dan sekarang aku juga sudah menyiapkan air Wah, buat apa air ini Ya buat mencuci mainan teman-teman. Mainan-mainan yang terkubur di dalam pasir si Tayo, teman-teman. Ayo kita cari mainan dari si pasir Tayo, teman-teman. Kira-kira kita menemukan mainan apa ya? Ayo kita mulai mencari mainan dari si Tayo berwarna kuning, teman-teman. Kira-kira di sini ada mainan apa? Ayo kita gali dulu. Wow, lihat. Mainannya sudah ditemukan. Ini kira-kira Mainan apa teman-teman? Wow, penuh pasir teman-teman. Mantul. Ayo kita cuci terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini teman-teman. Wow, lihat. Ternyata kita menemukan triceratops teman-teman di -teman. dinosaurus. Mantul. Kita simpan di sini ya teman-teman. Lalu kita cari lagi. Apakah masih ada mainan atau tidak? Wow, lihat. Kita menemukan lagi mainan teman-teman. Lihat. Ini yang sangat besar Wow mantul Kira-kira ini mainan apa teman-teman Ayo kita cuci terlebih dahulu Wow kita masukkan ke dalam air Wah wow, lihat Kita menemukan selekor harimau Mantul Kita simpan di sini ya teman-teman Sekarang kita akan menggali dari si Tayo berwarna hitam Kira-kira ada mainan apa teman-teman Dari si Tayo berwarna hitam Ayo kita gali Wow, lihat ada mainan berwarna putih. Kira-kira ini mainan apa, teman-teman? Ayo kita cuci terlebih dahulu. Wow, wow lihat, teman-teman, ternyata ini adalah seekor sapi. Sapi berwarna putih, teman-teman. Mantul, kita simpan di sini lagi ya. Lalu kita cari lagi mainan-mainan yang ada di truk tayo berwarna hitam. Kira-kira ada mainan apa, lihat, teman-teman. Mainannya tertutup oleh pasir. Keren, kira-kira mainan apa ini ya? Ayo kita masukkan dalam air. Wow, lihat teman-teman, ternyata ini adalah seekor raptor alias dinosaurus. Teman-teman, mantul, kita simpan di sini ya. Nah, kita cari lagi mainan yang ada di sitrut tayo berwarna hijau. Kira-kira kita dapat mainan apa, teman-teman? Kita gali dulu pasirnya. Wow, lihat, ada mainan. Yang tertutup oleh pasir, ayo kita cuci. Lihat, wow, lihat! Ternyata ini adalah dinosaurus berwarna hitam. Teman-teman, mantul! Kita gali lagi. Teman-teman, ada mainan apa lagi di sini? Kira-kira, wow, mainan berpasir, kotor sekali. Teman-teman, kita masukkan dalam air. Wow, lihat! Ternyata kita menemukan seekor gajah, gajah yang sangat besar. Teman-teman, wow, mantul! Kita cari lagi mainan dari truk Tayo berwarna merah. Kira-kira ada mainan apa di sini, teman-teman? Kita gali terlebih dahulu, ya. Wow, mantul! Ada mainan kotor lagi yang ini, kira-kira apa, teman-teman? Wow, lihat, ada seekor serigala, teman-teman! Mantul, kita simpan di sini, ya. Nah, kita cari lagi. Semoga kita menemukan lagi mainan. Oh, ternyata masih ada mainan berwarna putih Ayo kita masukkan ke dalam wadah teman-teman Wow mantul Lihat Ternyata yang ini adalah seekor Sapi Sapi berwarna putih teman-teman Sekarang kita akan mencari mainan Dari si truk tayo berwarna hijau Eh bukan hijau ini biru teman-teman Kira-kira ada apa ya Ayo kita galit teman-teman Wah ternyata di disini tidak ada mainan teman-teman Wow si Tayo berwarna biru Tidak membawa mainan teman-teman Wow mantul Nanti besok kita bakalan cari mainan lagi di truk Tayo Sekarang kita sudah menemukan 8 mainan hewan Mantul Ada hewan triceratops harimau, Sapi Apa ini? Ini adalah raptor Ini ada dinosaurus pemakan tumbuh-tumbuhan Gajah Serigala dan juga sapi. Wow, nanti kita akan, pokoknya pulang, teman-teman. Dan besok kita akan bermain lagi bersama si Tayo. Jadi, kalian besok jangan lupa nonton lagi video ini, ya, teman-teman. Wow, video di channel ini jangan lupa subscribe, ya, teman-teman. Oke.